susah ustaz kam kim kom ya susah habis ada sokkat sikit lagi kalau tuan-tuan susah nak sebut yang rahmakallah yarhamkillah sebut saja Allah yarham pun boleh juga memang mengerikan sikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mojib gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merah bahaya Malah bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal Oke okay, guys di sini ada sebuah video Nama dalam IC kamar rutin Tapi orang kampung panggil Khadijah Eh macam mana pula lah nih <laughs> Apa yang terjadi Apakah hal ini udah biasa Atau macam mana guys ya Kamar Rudin tapi panggil Kak Kampung Khadijah ya kan ya? Ustadz Badri Syah lawak guys. Jom kita tengok videonya karena kita sudah lama sekali tidak meraison sebuah video ceramah seperti itu teman-teman sekalian di channel Cak Mujib ini dan kayak rindu aja seperti itu dan pengen apa ya sekali-kali lah nggak apa-apa teman-teman sekalian ya daripada istilahnya kita meraison yang lain-lain seperti itu ya setidaknya kita dalam satu bulan ataupun satu minggu kita ada Video konten reaction ceramah Sehingga menyejukkan hati kita Seperti itu ada tambahan ilmu Dan wawasan bagi kita tentang ilmu agama Seperti itu Nah ini adalah ustadz yang terkenal di Malaysia Yaitu ustadz batilisya alaudin guys Dan ini video sudah lama banget Sekitar sudah 3 tahunan teman-teman sekalian Jom kita tengok videonya Let's go Contoh masalah Masalah pun nak bagi contoh Dadah Dadah Masalah dadah AADK selalu mengeluh Orang Malaysia ni bila masalah dadah Dia ingat ni masalah Bukan masalah dia Ini yang jaga AADK Tuan-tuan AADK ni bukan jabatan pun Bukan kementerian pun Agensi kecil yang bawa KDN Pejabat pun Alah tak adalah besar mana Nak jaga musuh nombor satu negara Kan tak menang sabar Kecil menang jabatan Kalau mesyuarat tindakan daerah Sayuk gawal AADK dulu di orang oh, pun oh, kau yang tegak-tegak Duduk di depan. Yang jaga musuh Nombor satu negara Nusayu Makro pun rosak pulak tu Tekan tak cakap Tekan tak cakap Kesian Tapi kepada mereka Kita humban Segala masalah dia ada Polis cerita lain ADK kau business dia Kesian Dia orang selalu cerita Bila kita mentang Statistik Data Fakta Berapa penagih Setiap berapa minit Berapa penagih. Dia kata orang tak pernah ambil tahu pun. Sebab dia kata. Ah, bukan tempat kita masalah. Ha. Contohlah. Tuan-tuan di Kuala Lumpur. Dengar masalah dadah. Oh dia faham. Setiap 40 lelaki seorang mesti penagih. Ah, itu dia faham. Dia memang begitu. Dah faham tu. Dia kutuk pula faham. Ini Kuala Lumpur semua. bagus oh, orang Kuala Lumpur mana? Dan isyap dadah. Tak dan. Saya cakap tau. Tiba-tiba dia dengar. Orang belah orang belah-belah apa nama uh, ala kekepung tu ada dah ni orang hisap dadah. Dah ada dah rumah penagih dadah kena serbu. Dia kata ah itu di kepung blok Manjalara tak ada kaitan sini dia kata. Kemudian tiba-tiba dia dengar cerita dah ada pula orang mengisap dadah di Mutiara Damansara. Oh itu Mutiara Damansara tak ada kaitan sini. Hmm. Tiba dia dengar ada dah orang di sebelah bandar utama. Oh situ bandar utama TTDI beres sini tak ada budak-budak ngisak-ngisak ni tiba-tiba dia dengar ada orang dalam TTDI ni budak-anak yang ngisak dadah oh itu lorong sana dia mak ayah dia memang tak campur masyarakat padai muka kan sini okey tiba-tiba lorong kita ada budak-anak dia yang dadah oh itu tak apa lorong depan bukan lorong luar sini semua orang baik game masjid semua sini tiba-tiba orang lorong dia ngisak dadah nak jawab apa dia akan jawab pula eh, Ini orang sebelah dia mantak tak cakna anak saya Anak Al-Hafiz pun tak ada masalah Dia tetap tidak menganggap It's not my problem okay. Sedangkan bodoh mengisap Kita bukan takut dia pengaruh anak kita Kita takut dia masuk rumah kita <laughs> Bodoh mengisap ini. Dia kalau mencuri rumah orang Puan-puan bagi je duit Janganlah nak berbalah pantun sangat dengan dia dia orang otak bukannya stabil Berlaku di Johor atau Pahat ke mana ya Budak tu, budak pening-pening Nisak -pening, uh, makan pil kuda ni Pilkuda. Masuk rumah ustazah Bawa pisau lipat je Orang beri lah bawa senapam, pisau rembu hmm, Dia pisau seposir je Dia masuk, dia ikat ustazah Ustazah duduk seorang Ikat budak nisak, kepala tengah hai Minta duit. Ustazah kata, aku tak ada duit. Duit aku dalam bank. Kau nak, kau pergi bank. Mana ada orang sempat duit kat rumah. Budak ni tak puas hati. Tak, tak ada duit. Ngajuh kafar lagi macam-macam. Klaim penuh. Mesti duit banyak. Dia pun tak puas hati. Dia pergi dalam bilik. Dia ambil Quran. Macam Udik juga budak ngisak dadah ni. Dia ngambil Quran. Tapi ada bagusnya sistem pendidikan Islam di Johor. Eh. Walaupun dia ni budak ngisak. Dia nak pegang Quran. Allah yang kaya walaupun dia jahat alah, sebab Ustaz kata tak boleh takde ais maju alah kan kain Bagus, ingat dia nak buat apa dia pergi kat Ustazah dia letak atas kepala Ustazah ikut cakap saya walahi watallahi wakil macam aku kat sumpah senatu Wallahi. Kalau saya bertipu masuk mengaka laknat dia Quran. Ustazah Nabi bila quran atas kepala, atas <laughs> orang -orang katil, Aduh, oh, tak kepala mengaku jugalah. Wah, cantik pinter. Mau dak mengisak bukannya betul. Dulu Bukit Ego berlaku juga. Masuk yang rumah orang tu diikat suami isteri. Cari kau duit tak jumpa. Budak oh, pala tak betul. Alah dia dah geram sangat, dia ambil pisau dan letak leher ni. Makcik kalau tak bagi duit Saya toreh eleh makcik Makcik ni jawab Kalau oh, nak toreh, toreh lah Kalau aku mati, mati syahir Benda ke? Rudok oh, ni pun 50-50 juga Eh makcik ni berani pulak Dia tunjuk pulak berani lagi Makcik nama siapa? Aku nama Khadijah Apa masalah kau? Rudok ni pun Helak jawabnya lah Nasib baik nama makcik Khadijah Saya segan nama Khadijah Sebab isteri Nabi nama Khadijah dia muslihat nipu dia je sebenarnya. Dia pergi kat suami. Tak pisau. Pakcik nama siapa? Aku dia kalau ikut nama Kak Menalan, Kak Marudin. Tapi orang kampung ni panggil Khadijah. Oh ya, <tuk> ya? ya ke? Okey lah pakcik selamat. Dia balik. Punya letak cerdik pun tak Otak betul. Ini saya cerita Bukit Go. TTDI saya tak tahu. Yang ya? jual keselamatan <tuk tuk> macam-macam. Ya Allah. Kemudian Nabi sebut hak yang keenam ini Mustahab juga sama jiran ini Wariza atau salfahamidallahu yeah. fasamadhu yang kelima. <laughs> Kalau kamu dengar jiran kamu itu bersin, bersin dan dia mengucap tak Alhamdulillah hendaklah kamu doakan dia. Ya, kamu, kamu. Bayangkan ini kita jangan buat Nabi semua buat ni. Jiran kita duduk sebelah-sebelah rumah depan belakang Acum, acum Alhamdulillah Kita buat bodoh ya Mana boleh Ugama suruh doakan doa, Eh orang putih Walaupun dia tak mengaji ugama Dia kalau kita beri say excuse me God bless Dia pun baca doa kepada kita Ini orang putih Maknanya orang Islam lagi kena tunjuk contoh betul, betul, tapi betul. kepada sama Islamlah. Nabi sebut uh, wa iza atasa fa Bila dia bersin, doakan dengan syarat orang itu Bambang dia mengucapkan alhamdulillah. Macam contohnya orang tu sebut alhamdulillah, kita jawab yarhamkallah. Itu kalau dia laki laki seorang. Hmm. Kalau dia perempuan, yarhamkillah. Kalau dia berdua, suami isteri, Ya Rahm Kum Kalau dia ramai-ramai, semua anak-anaknya sayang belakang. Contak, contak, contak. <laughs> semua hidup mancur, berjumpa, contak, berjemaah pagi-pagi. Acik, acik, atur, ahur, acur, acur. Ya Rahm Kum Allah. Ya Rahm Kum Boleh apa eh? Susah ustaz Kam king kung yang susah. Habis ada sok sikit lagi. Kalau tuan tuan susah nak sebut yang arham Allah, yang sebut saja Allah yang boleh juga. Cuma mengerikan lah sikit. Kam dia yang bau mahai. Kam pelak ya Dia sebenarnya Allah yang arham dengan arham Allah subjek predikatnya buat. Tapi mengerikan. Lha, jangan panggil arwah. Sudahlah. Alhamdulillah arwah. Itu yang pertama-lamanya. Doakan. Dengan syarat orang itu ucap Alhamdulillah. Kalau dia ni duduk Amerika lama sangat. Balik ke Kulumpuk. Persin. Alhamdulillah. Excuse me. Tak ada lah. Ya Alhamdulillah. Dia excuse me. Excuse you. Jawapnya kalau so, you are excuse. Itu Nak cakap apa lagi? Timbul pertanyaan Ustaz, kalau jiran saya ni jenis ketunai domancor ni Jenis ceng, ceng, ceng, ceng, ceng, ceng, ceng, ceng pagi 5-6 kali Takkan saya satu-satu kerja tiap, tiap pagi nak doa ke dia pulak dah Dia bersih ni bukan bersih orang Habuk ni bersih ada stum ni jangan buat tak cerdik kan habis tu kalau dia ucap alhamdulillah je jadi kalau dia ucap acum acum acum acum acum alhamdulillah satu jelah ya hamkallah selesai mana ada orang sains restu ni dia bersin doa ber tak ada acum acah acah acah tak ada saya tak melahu kalau boleh begitu ucap arwah. ucap gitu jangan tapi tak ada biasanya oh dia akan jamak ta'khir terus je begitu ya. Dan dia yang terakhir Nabi sebut wa iza marida fa'uluhu wa iza bi Bila dia sakit hendaklah kamu ziarah. Dan yang terakhir bila dia mati hendaklah fa Ikut hantar jenazah dia. Agak-agaklah kan janganlah lurus sangat. Dia duduk kelompok tapi wasya kalau meninggal nak ke bumi, tuaran, sabar. Orang satu kerja pula boleh tekek, pipeline apa semua. Pipeline pun tak ada. <guruh> Naik KLM-A2, banyak cerita lah. Setakat mampu kita lah. Mungkin menghantar jenazah sampai ke k ke. Atau menghantar jenazah sampai ke hospital ke. Setakat kemampuan. Baik. Okey, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya. Ustaz Badlishah Alauddin dan memang lawak betul. Ya Allah. Allahu akbar. Memang betul, guys. Ya, di dalam agama Islam itu banyak pengajaran-pengajaran yang memang kita harus betul-betul belajar seperti itu. Nah, sama halnya dengan hal sepele tadi, ketika bersin kita bersyukur kepada Allah, "Alhamdulillah," dan selepas itu kita mendoakan saudara kita, "Yerham seperti itu" atau "Yerham killah ya seperti itu." Nah, disitu ada ya jawaban lagi ya di jadi jawaban uh, ketika orang yang uh, bersin Alhamdulillah uh, Kita menjawabnya Dan orang yang bersin lagi Seperti itu Jadi ada tambahannya lagi guys ya dan di situ memang kalau kita belajar itu sangat-sangat menarik dan sangat-sangat menyenangkan sekali kalau kita belajar tentang keseharian Baginda Nabi Muhammad SAW ketika kita belajar keseharian Nabi Muhammad SAW doa-doa pendek saja yang dilakukan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW maka kebahagiaan kesenangan akan ada dalam diri kita karena kita macam dekat dengan Rasulullah SAW jadi ingat apa yang disabdakan Rasulullah SAW apa yang diperintahkan apa yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW Kalau kita mengerjakan Maka sangat-sangatlah terbaik bagi kita, oke mungkin itu saja video kali ini guys, semoga bermanfaat bagi kita dan menambah wawasan bagi kita semua semoga teman-teman semua termasuk orang-orang yang senantiasa menjalankan apa yang disunahkan baginda Nabi Muhammad SAW dan menjauhi apa yang dilarang oleh baginda Nabi Muhammad SAW hal kecil saja itu sudah mendapatkan pahala apalagi hal yang besar yang kita lakukan, pasti banyak sekali pahala yang sudah kita dapatkan ya ingat bahwasannya ketika melakukan sesuatu istiqamah ikhlas ya mengharap Ridha Allah subhanahu wa ta'ala maka insyaallah kehidupan kita di dunia aman dan juga kehidupan kita di akhirat juga aman insyaallah Allahumma salli ala Muhammad terima kasih udah tengok video ini syukran jazakumullah khair Ustadz Badrili Alauddin Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan selalu kebahagiaan, kesehatan, dan juga lindungannya. Amin, amin, ya robbal Alamin. Dan buat teman-teman semua, semoga sukses terus di dunia akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.